Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungin Dumadi tentang ajaran Aksara Jowo 20 sebagai kawruh untuk nalar atau membuka pola pikir Aksara Jowo 20 itu terbagi dalam tiga zaman, 1. zaman Jowo Kuno, dua zaman Jowo Tengah, yang ketiga zaman Jawa baru zaman Jawa kuno aksoro Jawa legeno diajarkan oleh seorang empu yaitu empu Ubayun pada zaman itu aksoro Jawa legeno tanpa sandangan dan aksoronya juga berbeda dengan aksoro yang sekarang kita gunakan kemudian pada zaman Jawa Tengah aksoro Jawa dibesut dan dihaluskan sekaligus diajarkan oleh seorang empu lagi, yaitu empu galian. Sedangkan aksoro jowo baru diajarkan oleh para winasis termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga, dengan Suluk Linglung, serta Sastro Gending. Di sini saya akan menyampaikan aksoro jowo ngegenu dengan aksoro zaman Jawa Tengah. Tetapi sebelumnya akan saya sampaikan sedikit tentang kelahiran carakan Jowo kuno Aksoro Jowo kuno merupakan bacaan serangkai kalimat bunyi Aksoro suku kata seimbang Urutan kelima huruf permulaan dari 20 Aksoro pada baris pertama berbunyi Hono coroko. Arti sinonimnya ada duta atau utusan maka dahulu kala alfabet aksoronya dikatakan carakan yang terletak di bumi yang Jowo artinya panjang singkatnya menjadi carakan Jowo pada zaman prasejarah zaman prasejarah berkepercayaan pantaiisme dan ceritanya menyebutkan bahwa coroko adalah duta atau utusan yang Bagas Purwo atau Tuhan Sang Maha Permulaan Hidup Utusan pertama disebut Pendeta Muda atau Empu yang bernama Empu Ubayun Ubayun arti kata yang permulaan yang sanggup membuat carakan Jowo pada tahun satu Jawa dengan Aksoro Jowo Kuno atau Aksoro yang permulaan namun pada waktu itu masih belum sempurna maka kemudian sang yang Bagas Purwo mengutus lagi untuk yang kedua kalinya adalah seorang empu yang bernama Empu Galian pada tahun 911 sebelum Masehi untuk membesut atau menghaluskan perwujudan Aksoro yang tidak dapat diubah-ubah lagi dengan berjalannya waktu, aksorodo pelan-pelan diperhalus aksoronya, baik cara menulisnya yang kandul tipis maupun juga gandul garis dan membentuk segi empat seperti yang sekarang ini. Sebagai duta atau utusan yang membuat pusaka penerangan agar bisa terang benderang bagi manusia yang tertutup kabut kegelapan tentang duniawi. Karena penerangan dengan tulisan Aksorojo tersebut memberi pengertian tentang tujuan hidup, yaitu satu, mengerti akan tujuan dari sangkanya atau asal usul hidup manusia; yang kedua, tujuan perilaku hidup dalam kehidupan di dunia; dan yang ketiga, tujuan di kelak kemudian hari meninggalkan hayatnya dari dunia ini. Ini tiga unsur dalam ilmu sangkan paraning dumadi Yang harus kita pahami bersama Kita bangsa Indonesia yang berbimika tunggal Eka Ingin mengedepankan jati diri bangsa Supaya lebih dipahami oleh bangsa lain Bahwa negara Indonesia kaya akan budayanya Baik budaya struktural maupun budaya spiritualnya Budaya struktural adalah budaya yang menjunjung tinggi kearifan lokal, dan budaya spiritual adalah budaya yang meluhurkan ajaran dari para leluhurnya. Ini erat sekali kaitannya dengan perjalanan hidup, baik perjalanan secara jasmani maupun perjalanan hidup secara rohani. Juga kita ketahui bahwa negara Indonesia ini terjadi berbagai kepulauan. Yang berbagai macam suku dan etnis Juga adat istiadat yang beragam Begitu juga dengan bahasa daerahnya Bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi Mereka mempunyai aksoro dan bahasanya sendiri-sendiri Seperti masyarakat Jawa pada umumnya Yang mempunyai bahasa dan aksoro tersendiri Yaitu bahasa Jawa dan sastra Jawa Aksoro Jowo 20 yang legeno yang terdiri dari empat baris ke kanan dan lima larik ke bawah yang saya namakan Aksoro Jowo Papat Jejer Papat Limo Aksoro Jowo legeno itu Aksoro yang belum mempunyai sandangan antara lain berbunyi Hono coroko Doto Sawolo Podo Joyo Nyo Aksoro 20 itu kalau kita baca ke kanan dari larik pertama berbunyi Hono coroko yang arti sinonimnya ada utusan atau duta pertanyaannya siapa yang menjadi utusan atau duta itu dan siapa yang memberikan utusan atau duta itu waktu saya masih sekolah di sekolah dasar Aksoro Jowo ini menjadi pelajaran yang sangat rutin dan diterangkan sama Pak Guru bahwa Hono Coroko itu artinya ada utusan yang memerintahkan adalah Sang Ajisaka yang disuruh adalah pembantunya dua pembantunya itu bernama Sabdo Palon dan Noyo Binggong salah satu dari pembantunya itu dipercaya untuk menjaga pusaka yang berbentuk keris dan Ajisaka berpesan kepada pembantunya itu Jangan kamu berikan kepada siapa saja keris ini, kalau bukan saya sendiri yang mengambilnya. Karena Ajisaka akan mengembara, dan pesan dari Ajisaka dipegang teguh oleh pembantunya yang menjaga keris itu. Dengan berjalannya waktu, Ajisaka berhasil dalam pengembaraannya. Kemudian Ajisaka memerintahkan pembantunya yang satu lagi karena pembantunya yang satu ini selalu mendampingi Ajisaka. Saka pembantunya ini diperintahkan untuk mengambil keris yang dititipkan pada waktu Ajisaka Saka mau mengembara kemudian pergilah pembantu ini untuk menemui temannya yang dipercaya menjaga pusaka keris tadi sampai di rumah temannya tadi diutarakan semua apa yang menjadi pesan dari Ajisaka Saka bahwa dia Diutus atau disuruh untuk mengambil keris yang dititipkan Ajisaka pada waktu itu, pembantu yang menjaga keris merasa dipesan bahwa siapapun yang mengambil pusaka ini jangan diberikan kalau bukan Ajisaka sendiri. Maka Sabdo Palon kekeh bertahan tidak memberikan keris itu kepada Noyo Genggong, maka terjadilah. Perang tanding dua pembantu ini sampai gugur Sabdo Palon adalah pembantu yang setia kepada majikana Sesuai dengan namanya Sabdo Palon Sabdo itu ucapan Palon adalah garis bawah Jadi Sabdo Palon mempunyai arti ucapan yang digarisbawahi Jadi kekeh dengan pendiriannya Sesuai dengan apa yang diterima pada waktu itu sedangkan Noyo Genggong juga pembantu yang setia terhadap majikannya sesuai dengan namanya Noyo Genggong sedangkan Aji Saka berasal dari dua suku kata Aji dan Saka Aji artinya linwus atau kelebihan Saka artinya tiang jadi Aji Saka mempunyai arti dan maksud bahwa orang Jawa itu selalu mengedepankan kebaikan Itulah arti sinonim dari Aksara Jowo Hono Coroko yang memaknai dengan ada utusan kemudian selanjutnya Doto Sawolo pembantunya tidak dapat melolak perintahnya sang majikan lalu Podo Joyonyo. artinya sama-sama kuat mereka saling mempertahankan kebenarannya masing-masing sampai terjadi perang tanding dan Moko Bodongo, monggo Badangi, atau jasadnya dua-duanya mati samping karena mempertahankan antara benar dan salah. Ini versi dari sejarah. Ternyata semua itu adalah sanepan atau sinonim yang harus kita gali bersama-sama, karena ini merupakan ajaran yang perlu kita ketahui maknanya. Di sini yang menjadi duta tadi adalah Aksoro jowoho, yaitu hidup yang memberikan duta adalah Sang Maha Hidup, yaitu Gusti Sang Permulaan Hidup. Kemudian, apa maksudnya? Maksudnya untuk menghidupi coroko, cipta, rasa, dan karsa agar menjadi kehendak manusia hidup. Jadi, jelasnya. Aksoro Jowo Hono Coroko itu mempunyai makna ada satu kehidupan yang di dalamnya terdapat Cipto rasa dan Karso dan lebih jelasnya tentang Cipto rosso, dan Karso nanti akan saya sampaikan melalui ajaran ngelmu Sangkan Paraning Dumadi kita lanjutkan kita sebagai manusia hidup mempunyai yang tiga itu yaitu cipta, roso, dan karsa ini pemberian dari Sang Maha Hidup yang permulaan manusia mempunyai daya cipta sehingga bisa menciptakan sesuatu karena adanya si daya hidup manusia juga mempunyai daya rasa dan bisa merasakan sesuatu karena adanya si hidup dan manusia juga mempunyai daya karsa yang bisa mempunyai keinginan karena adanya kehendak si hidup juga tetapi kadang-kadang kita suka mengabaikan si hidup itu sendiri padahal kalau kita mau merenungkan betapa sangat berjasanya si hidup itu di dalam mereka kita kita bisa berpergian kemana saja di mana yang kita mau dan melakukan apa saja yang kita inginkan si hidup tidak pernah menolak sekalipun tetapi pernahkah kita berterima kasih dengan si hidup itu sendiri paling-paling yang kita lakukan hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan saat kita mendapatkan rezeki atau sukses dalam usaha terima kasih ya Tuhan engkau telah mengabulkan doa-doa saya dan lain sebagainya jadi terus kapan terima kasih kita dengan si hidup kita sendiri kalau saya ibaratkan hidup kita ini seperti mesin mobil mobil yang kita peroleh dari dealer mobil ini juga perlu perawatan yang rutin yang pertama harus mengerti mesinnya mengerti fungsi daripada mobil itu sendiri pokoknya kita rawat dengan baik deh semuanya kita berkat mobil itu kita bisa pergi kemana saja nah mobil ini Menjalankan yang menjalankan kita sendiri, bukan dealernya. Artinya, apa semua yang kita lakukan ini karena adanya daya si hidup. Jadi, perlu berterima kasihlah kepada si hidup kita sendiri agar kita bisa memahami secara utuh bahwa hidup kita itu adalah memang berguna sekali. Namun seyogianya Ucapan syukur dan terima kasih Atas kehidupan kita saat ini Juga harus kita ucapkan Dengan si hidup Yang bersemayam di dalam diri kita Disinilah Perlunya saya menyampaikan Ajaran Aksoro Jowo 20 Yang berhubungan dengan Hidup manusia Karena Aksoro Jowo ini ajaran tentang ilmu Sangkan Paraning Dumadi Itulah Aksoro Jowo Honocoroko makna dan filosofinya Sedangkan Honocoroko sampai Ngo Ini kalau dimaknai aksoro per aksoro Menunjukkan ajaran tentang sifat Gusti Kang Beng Dumadi Yang berada di dalam diri kita Begini kurang lebihnya Arti dan maknanya per aksoro Ho, Artinya Hingsun Hidup bercahaya yaitu petunjuk Tuhan No artinya Nur ada dalam hati menjadikan manusia sempurna So adalah cahaya hidup yang menghidupi jasmani dan rohani manusia Ro artinya Roso percaya diri dengan keesaan Tuhan Ko artinya Karso kemauan atau kehendak Tuhan jadi kesimpulannya Hono Coroko adalah hidup adalah nur dan petunjuk Tuhan untuk menerangi hati dengan cahaya serta kehendaknya lebih jelasnya begini ada utusan lewat sabdanya Tuhan yaitu kesempurnaan hidup menakdirkan semua makhluk hidup yang menyinari roh suci yang sebenarnya Rasa belas kasih yang selalu tumbuh Karena itu kehendak Tuhan Yang menyatu padu dalam benih hidup Yaitu roh manusia Itulah penjabaran tentang Honocoroko Dan Aksoro Jowo. Hono Coroko ini Jika Anda mantra secara sungguh-sungguh Akan menunjukkan energi Yang ada pada diri Anda Juga nur atau cahaya yang memancar silahkan anda buktikan dengan sungguh-sungguh caranya anda duduk bersila kaki kanan anda di atas kaki kiri kemudian usap-usaplah telapak kaki anda dengan tangan anda ini sambil mengucapkan terima kasih telapak kakiku karena atas jasamu aku bisa kemana saja Kemudian letakkan kedua tanganmu di atas dengkul Anda. Lalu teruskan mantra di dalam hati. Hingsun. Hingsun. Hingsun. Mantra berulang kali sambil Anda memejamkan mata dan fokuskan ke tengah-tengah dada. Sambil merasakan keluar masuknya nafas. Kemudian kosongkan pikiran Anda sejenak kira-kira 10 sampai 20 menit. Kemudian selesai lalu ucapkan terima kasih. Hingsun di sini merupakan sesebutan hidup Anda yang sudah menggerakkan akal, Buji rasa pikiran Anda maka jika ini sering-sering Anda lakukan akan mempunyai dampak yang sangat positif seperti ketenangan jiwa bisa mengendalikan pikiran dan hawa nafsu juga bisa mengembangkan kasih sayang sesama hidup karena hidup yang berarti di mata Tuhan adalah hidup yang bisa mengembangkan rasa kasih sayang sesama hidup Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Hono Coroko. Lewat video ini semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video berikutnya tentang Doto Sawolo jika Anda like dan subscribe itu merupakan tindakan yang sangat mudah dilakukan Namun besar dampaknya untuk memotivasi kami dalam mengembangkan channel ini Terima kasih Salam Rahayu Rahayu Rahayu sagunging Dumadi